Nah, dinamika rotasi, rotit, rotasi itu kan rotasi Bumi sila yang pernah kenal dulu ya berputarnya, yeah. gerak berputarnya Bumi kan pada sumbunya kan. Nah ini rotasi seluruh benda bukan cuma Bumi lah yang pelajari di sini ya. Terus gerak menggelinding tanpa slip, menggelindingnya contohnya cak yo roda itu kan. Nah. Yeah, yeah bergerak slip tu maksudnya cak kalau rim tu ngeblong atau nanim pernah kan kalau mau misalnya nanim naik sepeda rim tidak pakem kan? Iya. Yeah. Nah itu kalau rimnya tidak pakem slip itu, okay, istilahnya tuh, ya istilahnya itu. Nah itulah kira kurang lebih itu perkenalan dulu te teori teristilah ini. Nah jadi kita praktek dulu nih kemampuan prasyarat. Ada dia Nip, kan mantan kangenannya. Yang mana ya? Buku Martin kanginan sudah kan sudah sudah Anik pegang juga anip sambil buka Martin kanginan juga coba. Yang... Oh buku ini ya? Iya buku kitabnya. Coba ambil. Oh, ada ambil dulu, Beh. Ini ada, ada ya. Ada di meja nak. Coba anip sambil buka juga ini di halaman berapa tadi? Kirim Mama. Di... Oh. di bab ini bab satunya kan? Nah, dari awalnya. Ya. Oh ini bukan, bukan bab 2-nya ya? Tidak tahu, Mama tadi ngirim bab satu, nya Oh iya, Ini Inilah. Sama, di buku Anip. Ya. Oh iya, sama. Ya. Sama, ya. Halaman hmm. enam ya? Nah, itu, ya. Nah, jadi kita ini Benda, diagram benda bebas. Nah, ini ingat gak masih diagram benda bebas? Jadi... Diagram benda bebas yang namanya? Diagram benda bebas tuh jadi istilahnya kita tuh makmana mengilustrasikan uh, soal dalam bentuk kata-kata menjadi gambar, Cak, nomor tiga ini. Misalnya soal ngomong, katrol bebas. Gambarnya gak nanti. Nah, itu kita gambar. Itulah namanya diagram benda be bebas benda bebas. Istilahnya jadi suatu gambar yang dipakai untuk mengilustrasikan me cerita di soal, ya. Contohnya Cak kurang lebih yang soal ado soal-soal esai itu. Gitu. Ya. eh itulah kurang lebih. Nah, yang ca ini nih, ya. ini diagram gambar bebas nih nomor 2 nih. Yeah. Yang na F1, yeah. Ya. Yang gaya 1 Ada F1, ada F3, F2 ini. Ini contoh soal nih. diagram bebas eh nomor 3 nih, ya. Nomor 1. Yeah. Pokoknya gambar-gambar yang dio ado komponen angko, komponen besaran eh nah nomor 6 ya nah ini contoh-contoh diagram bebas ini kan e, mewakilkan yang namanya do masa do panjang nih eh. nah jadi dengan adanya gambar-gambar ini nih bisa kita e, analisis itu kita bisa tahu arah gayanya eh. besar gayanya nah ini ini terbayang lah ya eh. kurang lebih maksud gak jadi Oh, diagram bebas kalau kakek sebut-sebut. ini Diagram bebas ini bakal sering kita sebut, masalahnya Unip. Nah itu, jadi harus tahu. Oh ini, pokoknya. Oh, diagram kenapa? bebas tuh diagram yang kita buat dewek aja. Iya, itu tuh sebenarnya kalau soal baik, dikasihnya. Eh, satu sampai tiga nih. Tapi ada kadang soal harus bikin dewek. Nah itu, definisi diagram bebas tadi. Nah kalau oh, nomor ya. dua, nah bunyi hukum kekekalan energi mekanik. Itu kekekalan energi mekanik itu SMP ya, belajarnya tuh, ya. nah dia jadi ngomong apa nih, kok kekal kekal tuh berarti kebal, energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, tapi hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, lain, eh, ya. nah dalam hal ini ialah energi mekanik yang dimaksud jadi selalu tetap energi mekanik itu nih, jumlahnya, jadi itulah kaget muncul IP1 tambah EK1 sama dengan IP2 ditambah EK2 ya nah ini teorinya ya. jadi kalau disuruh apalan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah sama energi kinetik ya. nah ini dua rumus ini dasarnya untuk nomor 2, kekekalan Energi mekanik, ya. Jadi yang berubah tuh tadi apa? Dari bentuk energi potensial jadi energi kinetik. Potensial karena dia ada, ada posisi, ketinggian. Nah itu aneh kan belajar kan? Contoh cak gerak parabola, gerak jatuh bebas kan? Nah yeah. itu kinematika itu tuh. tuh ya. Jadi dari yang pucuk energi potensialnya besar pas di bawah, yo jadi kecil. Tapi yang awalnya energi kinetik katik, di pucuk tadi di bawah paling besar deh Nah, itu, ya. Yeah. Nah, kalau terbayang lah ya. Jadi berubah nih kalau energi potensialnya besar berarti energi yang kecil. Kalau potensialnya yang kecil berarti kinetiknya yang besar, ya. Yeah. Nah, itu perubahan yang maksudnya, ya. Yeah. Yang tadi ngomong apa? energi tak bisa diciptakan dan dimusnahkan tapi hanya bisa berubah bentuk menjadi bentuk energi yang yang lain ya. Nah, namanya yeah, yeah. diagram bebas katrol dan balok. Katrol dan balok ini jadi kita harus tahu apa be ada tali ada balok. Balok tuh pasti punya berat. Nah, arah berat tuh nih ya ke bawah ya. Nah jadi W. Nah kalau ke pucuknya itu tali ya. Nah kurang lebih ini juga. Nah kalau dia di nomor B nya ada bidang miring. Ya, jadi ada teta biasanya. Okay. Ke bawahnya dia dibuat oleh MG sin, sin teta, pucuknya oleh tali. Nah kakek ada gaya kontak, MG cos teta ada tuh. Biasanya ini kakek untuk nentuk gaya gesek gaya kontak nih, ya. Nah, itu basic, ya. Itu basic untuk bab dinamika ini. Jadi tiga soal ini kurang lebih bakal sering kita papari, ya. Nah, ini kakek jelasin dulu teorinya. Dinamika benda tegar ya. Mungkin kaget, Anip ada juga istilahnya dinamika rotasi. Nah, itu sama baik ya. Nah, intinya Anip, ya. di sini kita yang namanya rotasi, ada yang namanya sumbu sumbu ketiga, sumbu Z. Ya. Kalau dulu kita belajar di kelas 1, kelas 1 tuh gerak namanya translasi nah translasi ini dua dimensi kalau rotasi ini tiga di dimensi tadi kan dimensi. kalau dua dimensi itu aneh cuma make kalau kartesiusnya sumbu x dan y baik ya kan itu jadi dua sumbu nip mangko di, di koordinatnya kakek atas bawah ya untuk sumbu y nya dan sumbu x nya kanan dan kiri ya Oke. Nah, kalau di benda tegar ini, kakek selain analisis sumbu x dan sumbu y, nah, dia, dia omong ke ketiga dimensi, de, kanan, kiri, atas, bawah, kita juga menganalisis yang namanya depan, belakangnya. Nih. Itulah jadi tiga sum, sumbu, ya. Kalau Anip dulu translasi, ya. Nah, dia ngomong kan harus tahu dulu formulasi pengaruh torsi. Sebuah benda dalam gerakan rotasi. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Rotasi ini penyebabnya apa? Rotasi. Nah, ini Misalnya ini lingkaran ya, Pak. Lingkaran pasti punya titik, Bu. Titik pusat. Ini. Titik pusat nih. Itulah yang kalau kita tarik garis ke setiap tepi lingkaran, akan membentuk garis yang namanya jari aja. jari Jari-jari kan. Lingkaran kan nah, dari istri lah. Belajarnya Ya, yeah? Gasing lah. Gasing. Pernah ada main gasing? Nah, gasing tuh kalau kita nak bikin dia berputar. Kita taruh dulu. Habis tuh kita tarik kan, sud, itu kan, pakai tali, ya, yeah? Beyblade apa, eh? nah, jadi inilah eh, penarik talinya tadi itu, ini, inilah yang dinamok ke si gaya, ya, yeah? gaya penariknya, ya, yeah? gaya tarik tangan kita, ya, yeah? terhadap si gasing tadi kita tarik talinya dia lepas berputar kan gasing tuh kan nah dia berputar itu ya. kaget dia memiliki jarak tetap terhadap titik pusat inilah yang ke r nah hubungan antara gaya tarik dan si jari-jari tadi f kali r itulah yang namanya tadi lengan momen gaya ya penyebab dari bendanya berrota, penyebab rotasi. Nah kurang lebih itulah. Yo kan kalau anik dulu dari SMP belajar pen gaya ini kan memang merupakan penyebab gerak, eh? penyebab benda itu bergerak nambah cepet, apa bergerak makin lambat. Itulah kalau makin gerak lambat. Anip dulu belajar SMP namanya gaya, G gesek ya udah, oke? Ya, kan? Contoh kayak gesek apa nih? Ngerim misalnya kan? Ngerim iya, itu, iya. sepeda tuh, yo ya, anip stop. Cuman sepeda tuh kan bergeraknya anip ke kanan kiri, depan belakang, gak ya udah. Kalau anip lagi ngebut iya. depan, ketarik ke belakang oleh rim. Itulah cuman dua dimensi, itu translasi sepeda tuh, ya. Nah, kalau anip main gasing ini dia rotasi. Jadi ada, selain depan, belakang, kanan, kiri, bisa bergerak di sumbu Z. Atas dan bawah, depan, belakang. Tiga sumbu. jadi, Nah, ini kurang lebih rumus ini harus aneh Apal. Kagek analoginya, ya. Ane belajar, sudah di transaksi ini, F sama dengan masa kali, percep, percepatan. Nih. Jadi kakek gaya, ini gaya transaksi di sini kayak ada rumus lagi kalau momen gaya itu momen inersia dikali sama percepatan sudut itulah uji soal tadi analogi besaran ini harus aneh apa dulu kalau mano yang translasi dan rotasi, ya. Kalau besaran pertama, ya, dari yang basic dulu lah. Itu pelajari, itu belajar besaran pokok-pokok tuh. Kalau masa, ya, di translasi itu i di m, ya. Nah, di rotasi itu namanya. Momen inersia jadi kakek, sebutnya huruf I. Nah, itu ya. Nah, kakek selain masa percepatan dari uji ya percepatan itu nih percepatan a acceleration ya. Yeah. Ini percepatan analoginya alfa. Ya. Yeah. Alfa nih percepatan su hmm. Percepatan sudut. Nah, habis itu. Tadi F ya, Yang barusan jelas sih F itu apa? Force. Bahasa Inggris dari. Gaya kan. Rumusnya maksudnya oh, kali. Percepatan. Itu analoginya. Kalau gaya. Momen gaya. Momen gaya itu. Sama dengan. Rumusnya. Tahu bacanya, ya. Ini huruf Yunani dari huruf T ini, ya. Jadi tahu itu sama dengan momen inersia I dikali percepatan su, sudut, ya. Nah kita ya, ya. ya. nah, sikok sikok rumus dulu. Tahu sama dengan I dikali a, ya. Nah ini. Contohnya yang sederhana nomor satu ini, ya. gaya F batang homogen ya, horizontal, titik poros P karena gaya itu. Jadi kalau di sini ini dikasihnya langsung sudut. Ya. Kalau yang kakak gambar tadi, yang kakak gambar tadi itu Tunggu deh, weh, ada teleponan sih. Iya, dia tuh ada syarat nih, eh, yang cakak cak, gambar ini, ini kakaknya yang langsung rumusnya make, jadi gaya tuh harus tegak lurus terhadap momen inersia, ya. Ter terhadap titik pusat siku-siku kan ini kan, Cak nembak yang ke belajar garis singgung. lalu SMP pernah kan belajar garis singgung? Kan, iya, pernah ya. Garis singgung tuh ya, lah, Jari-jari itu dia tidak lurus kan, garis singgung terhadap jari-jari. Nah contohnya cek ini, ya. Ini ini belum tidak lurus nih, karena dia membentuk sudut theta kan. Jadi kakek kita harus cari epsin theta nya. Epsin theta -nya harus kita cari, ya. Nah ini momen enggak momen terhadap titik poros nah ini lokasinya jebakan nih Dikasihnya titik porosnya P ada huruf D dan L nah aneh disuruh meli mana yang berperan sebagai momen inersia si D apa si L memang panjang, panjang batang ini nih si L D itu inilah yang namanya momen iner momen inersia ya ini. jarak titik pertemuan si gaya di benda untuk berotasi ke titik pusat benda itu jadi kayak benda ini berputarnya kayak ini nih. nah negatif ya enggak dia, dia sebenarnya bukan yo yeah. dia, dia kanan kiri yo dia, dia apa berlawanan arah jarum jam ya iya ya jadi ini titik pusatnya. Nah dia kakek berputarnya kayak itu, ya. Nah berlawanan arah jarum jam. Nah jadi kakek di sini yang sebagai momen inersia itu d-nya bukan l. Ya. Nah l tuh panjang total kawat, ya. Nah jadi kakek dia kalau oleh gaya tersebut adalah rumusnya tadi F sin theta inilah sebagai Momen gayanya, eh komponen momen komponen gayanya sebenarnya belum momen nih. Ya. Nah, jadi kayak momen gaya tadi rumusnya apa nih? Momen gaya tahu, ya. F dikali I F e. F dikali R. Maksudnya di sini gayanya ialah sih F sin teta itu. Yeah. F sin Theta R-nya tadi ialah sih momen inersia nih. eh D-nya Nah, itu udah benar deh ya? jawab A ya. Nah kaget aplikasinya nih kita belajar yang ada nomor dua ini. Ini yang siko nomor satu nih soal yang basic yang mudah ya. Nah yang nomor 2 nih kita di make pakai yang ada yang ke pucuk ada yang ke bawah. Nah. Dia ngomong apa, jika masa batang diabaikan bekerja pada batang ABCD nah ini kita cari momen gaya jadi kemungkinan titik porosnya di mana? Ya. nah kita harus bikin permisalan ya. misal kalau cek nomor satu tadi lemak P ini titik po titik poros kan Ya, yeah. nah ini, ya, ya. ini gak tahu titik porosnya di mana. Oke, yeah. jadi kita misalkan misal porosnya itu di huruf apa? Wah, nak milih huruf apa? A, misalnya yang mudah. B. Ya, ya, nah kalau titik poros di A, berarti kaget untuk r 1 itu nol karena dia ada di A itu, ya, yeah. nah. Kalau R2 itu jarak dari A ke B, 2 meter. R3 itu jarak A ke C, A ke B 2 meter, B ke C 1 meter, 2 tambah 1, 3 meter. Nah, R4 itu jarak dari A ke D, A ke B 2, B ke C 1, C ke D 3. 2 tambah 1, 3, 3 tambah 3. 6, eh? 6, meter. 6, meter. Jadi, kalau anip asumsi ke asumsi. Ar gaya ke atas tanda positif. Jadi, kakek sigma tau, kita gitu, tunjukkan ya. Eh? Tau 1, tambah tau 2, tambah tau 3, tambah tau 4. Kalau tau 1, ya F1, R1. Itu ya. Nah, ini jabarnya Nah. F1, arahnya ke pucuk, 10 eh Asumsinya gaya-gaya. Jadi positif 10. R1 nya 0. Ya tetap lah 10 kali 0. 0 ya weh? Yeah. Ya. Nah, kalau F2. F2 mm -hmm. nih 4. Arah ke bawah. Asumsi negah. Negatif oleh ke bawah. Ya. Yeah. R2 tuh 2. Min 4 kali 2. 8. Min 8. Ya. 8 F3 yeah. kali R3. F3 5. Kepucuk ya. Positif. R3 itu. 3 tadi, 5 kali 3, 15 ya. nah F4 itu ke bawah minus jadi R4 nya 6 ya. min 4 kali 6, min 4 ya. min 26 min jadi 7 kurang 24 nah itulah dia, minus 17, berarti berlawan dengan asumsi awal kalau ke pucuk positif, berarti arahnya ke ke bawah jadi kurang lebih kakek main nih. menuju bawah kan berarti searah jarum jam nah Kebayang nih be, mulai ke bawah kan? Jadi searah jarum jam. Nah itu. Nah gimana? Dua soal kebayang nggak aneh? Itu baru. Yo, pala, ya. yeah. Jadi si kok rumus kakak kasih soal nah, itu beh yeah. ya? Itu variasinya dari sudut yeah. dari jumlahnya tadi kan? Nah kalau nomor tiga nih. Tiga ni Kakak kopi dulu eh Muncul lah krop Muncul macam Di itu macam ni Di poil Ya, ini nah. Full screen eh? Nomor 3 dan 4. Ya, kelihatan ya. Eh? Nah. 3 dan 4. Ya. Tiga ini nih, kita ditumpuknya. Sistem dua roda seporos, bebas berotasi tanpa gesekan melalui pusat bersama roda, tegak lurus bidang kertas. Empat gaya, ini arah tangan sial, gaya si F, eh, dua F, ini gaya pertama, kedua, tiga, dan empat. Eh. Digambar di samping, berapa momen resultan. Jadi, di sini kalau aneh uraikan eh, ini gabungan dua ikok piringan seperti piringan besar dan piringan kecil ya. Yang besar nih yang bergawinya 3F Habis ya kan? tuh si F-nya ya. Dan buat F ya. Ini jari-jari yang besar nih 3R. 3R Yang kecil ini dia mengawinya jari-jarinya 2R arah gayanya 2F kean kan Nah itu ya yeah. Jadi kalau yang besar yang besar nih ini kita lihat eh F dan 2F ini searah nih menuju lembar lawanan arah jarum Jam, eh? jam jadi boleh aneh jumlah F dan 2F. Nah, kakek dia ini berlawanan sama 3 F karena tiga F ini searah jarum jam. Jadi kakek nol kan? Inilah sigma sigma F di piringan besar. Jadi kakek tahu yang besar ini nol, tahu tadi F dikali R kan? F 0, R nyolot 3R, jadi 0 kali 3R ya 0. Nah, kalau yang di piringan yang kecil, ini bergeraknya itu Tau yang kecil, ya, cuman sih kok torsi 2F dan 2R itu, jadilah 2 kali 2, 4R, ya. Nah, jadi Tau totalnya. Andek jumlah ke piringan yang besar dan piringan yang kecil tadi. Yang besar tadi 0, yang kecil 4. 4R. Jadi 0 tambah 4R. 4R. Nah benar ya. ya, Nah itu. Kebayang lah ya jalan ini. Nah. Bayang nih, yeah. Oke. Okay. Nah, ini kalau nomor 4 nih lama ke koordinat ya. Eh. Jadi koordinat 8KN bekerja pada titik Oh torsi terhadap titik min -2,1. Nah, ini kalau anit pakai ke koordinat IJK-nya kan pernah di vektor ini kan? Yang aneh ulang ulangan Pak Manurung ingat aneh? Oh iya. Ya itu salah satu penerapannya di di dalam oh. ini. Jadi vektor vektor ortogonal aneh perlu belajar cross product ada, kan? Nah gaya oh, iya. 8 kN ini titik asal titik. U oh, ini berarti dia 0,0. Eh. Nah, jadi dia torsi bekerja terhadap titik min 2,1. Ini, ini min 2,1, ini 0,0. Eh. Nah, gaya 8K. Nah, ini jadi kita cari pita gorasnya. gorasnya. Jadi, dia ini kaget, bergeraknya main ini. Ini titik pusat, ya. Eh. Wajinya tuh kan. Iya. Nah. Jadi, ane cari dulu, ya. Berapa nilai vektor? Si min 2,1 tuh. Pasti min 2 kuadrat. Ditambah 1 kuadrat. Min 2 kuadrat 4. 4 1. Akar 5. Nah, F8K itu. Jadi, tadi torsi itu. Ini kalau nilai mutlak R-nya. Nah, sebenarnya bisa juga R itu min 2 itu min 2 I. 1 J. Nah, dia itu kalau torsi itu nih berdasarkan. Rumus tadi F kali R kan. Jadi 8K itu F nya. 8K di cross sama. Min 2I. Dan 1J. tadi ini 8K di cross dengan. Min 2I. 8K di cross juga sama positif J. Nah ini Harus. Apal yang IJK itu I kali J hasilnya K J kali K hasilnya I, I K kali I hasilnya J Jadi kalau K kali I hasilnya Positif J tadi kan 8 kali min 2, min 16 J Nah Habis itu K kali J Balik. Bari. Negatif i. K kali j sama dengan negatif i. Kalau K kali i tadi. Hasilnya. Positif j. Jadi min 8i. Nah ini. Kalau kita. Faktor ke. Ini kan komutatifnya min 8i. Min 16 j. Jadi min 8 di keluar ke. E 2OC Nah itu E 2OC ini B ini tabir Edi nih cuman ndak kate tano negatif nih nggak apa? Iya. Ya seharusnya ada ada tanda negatif. Karena teori ini nih, Ini namanya teori tadi apa? Cross, cross pro, produk, ya. Nah. Tuh, ya. Jadi kakak, kalau ada soal teori momen inersia, momen kelembaman, suatu benda berputar bergantung pada besaran apa? Massa. momen inersia tadi, iyalah mr kuadrat dikali oh, iya. k. Ya. K itu konstanta benda nih. Oh iya. Itulah tadi kakak tampil ke yang ini. Nah, jadi benda sebenarnya tergantung bentuk. Silinder super 12, kalau diputar melalui poros. Di tengah ini, beda dengan silinder yang dari tengah-tengah. Kalau yang dari tengah-tengah tuh -tengah setengah. Ya. Nah, C ini jadinya. Ya. Nah, setengah MR, ini silinder pejal, ini silinder ada poros di pusat. Jadi beda sama-sama silinder padahal ini, nah hati-hati aneh -hati. baca, letak porosnya di mana? Apakah di tengah-tengah ini? Apo di ngembelah jadi kanan kiri? Apo dari atas bawah? Ya, okay. beda angkonya, nah setengah dengan dua belas. dua belas ya. Eh, okay. ini momen inersia tuh, jadi kelembaman inersia tuh. Adanya. Kemalasan lembam malas, nah, semakin ya. Dia kan dari posisi PW, posisi wena. ya kan pw itu kan malas bergerak. Kan nah ini you know. juga dengan benda posisinya di mana, porosnya kalau posisinya lemak kecil, Heeh, ya kalo malasannya kan wena heeh, kan nyaman nah inilah benda contohnya bola pejal kalo kalo malasannya doang, wena latihan soal tuh lah latihan soal sering-sering insyaallah ya ini perkenalan dulu aneh ya tidak usah langsung hafal ya nah itu jadi tahu dulu teorinya ya sumbu rotasinya yo massa ukuran ukuran ini kakek berkaitan sama r jari-jarinya masa, ini m ya sumbu rotasi ini k nya tadi dari satu mo satu dua tiga menurut kakek Kalau kecepatan sudut nih kakek, hubungannya dengan ini nih, kecepatan sudut itu kan omega kan, omega ini rumusnya apa oh, v per r, ya. nah, itu kakek kaitannya ke gerak melingkar, gerak melingkar itu kan ada omega t sama dengan omega 0 tambah alpa ya. apa kali tetah, itu ya omega t kuadrat, nah omega 0 kuadrat ditambah dua teta apa eh? itu teori-teorinya, ya? Eh? Nah. nah ini ya, eh? yang tadi momen inersia yang masing-masing benda tadi, ya eh? momen inersia 8 Kilogram, massa 2 kg diputar melalui pusat AO dan OB. Nah, ini AO dan OB ini di nomor ini tadi. Nah, 1 12 tadi. Apa dia? 1 go Oh, batang ini. Batangnya bukan silinder. Batang... ya batang silinder, super. nah dia di, di ujung sepertiga itu ya, ujung sini, soal kita ini kan di tengah-tengah kan Iya yeah. Nah di tengah-tengah ini 1 per 12 menurut Gagak, 1 per 12 MR kuadrat Ini masa 2 kilo Oh, di, melalui titik A. Titik A dulu ya. iyo-iyo. Seperti Sepertiga dulu. Benerlah ini. Seperti go 8 bagi 2, 4 kan. Ya. 4 kali 3 jadi 12. R kuadrat ya. R-nya akar 12. Nah, itulah baru kakek Sudah dapat R. Masanya tadi 2. R kuadratnya akar 12 kuadrat. 12 bagi 2, 6. 1 6 kali 12. 12 enam, Oke, benar ya. 2. Nah, momen inersia bola. Melalui pusat bola. Inersia bola lainnya yang sejenis. Tapi jari-jari dua kali lipat. Yo, Intinya ini. Kalau sama-sama bola. Kita pakai teori. I1 berbanding I2. Nih. Nah, bola itu kan rumusnya. Ini tadi, ceknya bola pejal, sejenis lah. Entah, jadi R1 kuadrat, berbanding R2 kuadrat, ya. Jadi dua kali lipat: satu kuadrat, dua kuadrat, satu banding empat. Jadi. benar ya. So, ya yeah, teorinya oh iya, iya. Uh, tiga partikel identik ujung-ujung segitiga siku-siku batang penghubung tak bermassa momen inersia benda ini untuk sumbu rotasi berimpit di potensial yeah. oh, isi sama panjang momen inerasinya berimpit di hipotenusa eh. IMR kuadrat massa dikali setengah A benar-benar tegar ini untuk sumbu. o oh, tiga partikel di titik sudut eh. nah ini agak kakak bikin yang powerpoint baru beda loh. Ini sempit, oh, atau... nah, ini. Ini jadi nih, gambar yang ini harus ada beban ya. Itulah yang katanya tiga partikel identik di ujung-ujung, sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Jadi A sama A. Ya. Ya, inilah jadi potensusannya: A kuadrat, A kuadrat tambah A kuadrat, 2 A kuadrat, ya setelah akar dua tadi ya, nah benda tegar ini dengan jadi dia berimpit dengan hipotenusa, jadi kaget batang penghubung tak bermaksa. Nah, ini kita nyari jarak dari tengah hipotenusa ke sini. Ini kan A dikali A. Nah, ini nyari jarak ini berapa nih? Jadi X kali A akar duo sama dengan A kali A, ya. Jadi A coret, X itu A per akar duo. Inilah jari-jarinya. Jadi kalau dia berimpit dengan hipotenusa, sumbunya, berarti tidak dipakai dua iko, cuma dipakai si ko ini. Yang hanya terpakai, ya. yang hanya terpakai untuk momen iner inersia, ya Inersial. jadi kakek I sama lain M R massanya tadi ya anggaplah M ya R nya tadi pakai A per akar 2 tadi nih A kwadrat per 2 aja Ya benar ya. Setengah ma. Kuadrat ya. Jadi pakai geometri dulu. Ini nentuk ke. Ini jarak. xn ini namanya. Jarak pusat rotasi ke. Titik. Gaya. Ya. Ini nomor 9 dia nanya cakram. Cakram jari-jari R, masa M, sumbu tegak lurus, momen inersia setengah MR kuadrat. Lubang dipotong. Di bagian dalam. Momen inersia terhadap sumbu. Cakram homogen. Ah, pusat lurus, lubang dipotong dalam cakram. Oh iya, iya awalnya ini yang sebelum dipotong ini sudah kan, before afternya ya. Eh? Itu momen yang dihasilkan. Ini. Nah ini. Nah, itu tuh 15, ah, itu. Nah nomor 1 nih Jadi maksudnya ini nih Setengah MR ini ialah yang Sebelum dipotong okay. Setengah MR kuadrat nih, nih. Nah setelah dipotong Ini kan ada yang kecil Ya eh. Nah, ini yang kecil ini dia jari-jari setengah r kan, ini kakek inersianya MR kuadratnya, oke okay, R per dua, nah jadi MR per R kuadrat perempat dikali setengah, MR kuadrat per 8. itulah jadi setengahnya dikurang seperapan, setengah diubah jadi 4/8 kan. Ya? per 1 3 ego. Benar enggak 8 Nah, kalau nomor 10 ini gesekan katrol pada tali. Inilah yang make tahu-tahu tadi nih. Gesekan katrol pada tali Percepatan A momen inersia katrol berapa? ini jadi kaget dia punya gaya berat ke bawah ya eh. gram bebas tadi gaya tegang tali ke atas nah. jadi kaget weight t itu ma mg min t sama dengan ma t mg min ma Nah, kaget setelah dapat gaya tegang tali, analisis katrolnya begitu ya. Eh. Analisis katrol. Itu ini pusat katrol, pusat rotasi. Ini gaya T-nya tadi. Ke bawah. Eh. Jadi kaget momen inersia tuh I sama dengan tau per alfa. Nah, pakai analogi ini tadi, nih. Nah, tahu soalnya ini kali alpha, ya. Yeah. Jadi, kaget. Okay. nah, ini tahu tuh dari rumus f kali r tadi, f-nya market sentes si ini MG min MA dikali R nih, yang tadi ialah jari-jari ya. Nah, alfa itu bisa kita turunkan dari rumus alfa sama A itu alfa dikali R jadi alfa A per R ya. A tangan sial gunanya. Nah, jadi A per R. Ini M sama M keluar ke G min A. Ini kali R per ini kali R lagi. Ya. M G A per A R kuadrat itu kalau nak diurai ke ya tapi dari soal ini dia cukup dari sini be, ya tahu per A per R di dikali A atau min 1 dikali R ini kan sama bed tahu dibagi a per r. No. Kalau dibagi dibalik kan. A-nya ini jadi pangkat -1 ya, yeah? dari super. Nah, benerlah ada D. ya. Yeah? Nah itu, yeah? nah, kita nanti lah, ini. Oh. Advanced, oh. ya. Nanti kayak ke yang lain, kalau advance. Ya udah. Ini kan juga sudah belajar dikit di The News, barang yang dinamika rotasi. Nah ini, ya, yeah. yeah. yeah. ini ambil di sepuluh yeah. ya. Nah, Aneh variasi-variasinya di soal essay. Yeah. Oh, yeah, yeah. Nomor satu nah. persegi panjang. Ini Tentukan, jika poros melalui U atau A, eh, ya. nah, ini pengalaman ya, kurang ini lebih kecil. Senang, oh ya, ajalah.